Assalamualaikum Halo teman-teman kali ini aku mau share tentang cara melihat peringkat atau ranking cover kita di Starmaker oke kita lanjut saja ke videonya tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan di share oke pertama masuk ke Starmaker nya di sini sudah ada di profil ya. Profil kita. Kita lalu klik yang bacaan ranking ini yang 417. Kita klik. Nah, di sini kita sudah masuk catatan peringkat. Di dalam catatan peringkat, kita cari yang peringkat harian yang warna biru. Dan yang hijau ini, total kita akan cari yang ada harian dan totalnya. Di sini sudah ada harian nomor satu, peringkat total di peringkat ke-7. Untuk negeri dari Iwan Palas, kita buka, kita klik saja. Nah, di sini sudah masuk kapur kita. Lalu kita klik. Nah, nanti di sini. Kita klik lagi yang judul di bawah ini, yang berjalan ya, yang silent. Kita klik saja nanti di situ. Kita klik nah, karena yang punya ujiannya bukan kita, maka tidak ada di sini ya. Di sini yang ada, yang punya ujiannya ini, abang kita ya yang LS ini karena kita hanya ikut join kita ke totalnya nah di sini sudah ada total peringkat ke empat ya Wanda nah di bawah ini jika kita ingin membagikan kepada teman-teman kita kita tinggal klik saja bagikan Lalu kita share ke WA, Facebook, ataupun yang lainnya ya Oke, cukup sekian Semoga dimengerti, selamat mencoba Terima kasih